Kisah binatang dalam Al-Qur'an: Ada beberapa binatang yang disebut dalam Al-Qur'an, di antaranya, sapi betina dalam Surah Al-Baqarah ayat 67-73. Diceritakan tentang Nabi Musa Alaihissalam yang memecahkan sebuah masalah. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa mengatakan seekor sapi betina dapat mengungkapkan siapa pelakunya. Semut dalam surah an naml ayat 18 sampai dengan 19 diceritakan tentang serombongan semut yang panik dan berlarian menyelamatkan diri karena takut terinjak-injak ketika rombongan Nabi Sulaiman alaihi salam melintas di tempat tersebut Nabi Sulaiman alaihi salam yang memahami bahasa binatang kemudian meminta pasukannya agar berhati-hati melangkah supaya tidak menginjak kebut semut tersebut Burung-burung dalam surah an-nahl ayat 20. Salah satunya burung hud-hud yang merupakan burung peliharaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung ini sering ditugaskan untuk mengirim surat kepada orang yang hendak dituju Nabi Sulaiman alaihi salam. Lebah dalam surah an-nahl ayat 68 diceritakan tentang madu yang keluar dari perut lebah dan mempunyai khasiat bagi kesehatan manusia. Baca dalam surah Al-Fil diceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam surah Al-Fil juga diceritakan sekawanan burung yang dikirim Allah Subhanahu taala untuk menghancurkan pasukan gajah. Pada masing-masing cakar burung itu terdapat beberapa butir batu yang sangat panas. Batu-batu itu dijatuhkan ke arah pasukan gajah. Ikan paus dalam surah As-Sofat ayat 139-148 sampai dengan 148, diceritakan tentang seekor ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihi salam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memuntahkan kembali memuntahkan kembali Nabi Yunus atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Berbagai binatang dalam kisah Nabi Nuh di surah Hud ayat 27 sampai dengan 48 Diceritakan binatang yang dimasukkan ke bahtera Nabi Nuh pada saat kaum Nabi Nuh ditimpa azab banjir bah Nabi Nuh menyelamatkan binatang-binatang itu agar ketika banjir reda mereka dapat berkembang biak sehingga populasinya tetap terjaga